Al-Baihaqi menceritakan dari Aamasi radhiyallahu taala anhumah di dalam kitab Dalailnya dalam salah satu penyerbuan ke kota Romawi tentara muslim yang dipimpin oleh Sa'ad radhiyallahu taala anhu setelah menyusuri perjalanan panjang sampailah rombongan pasukan muslim itu di pinggiran sungai terjelah Tigris Sungai yang sepanjang 1.900 kilometer yang membelah antara Turki, Syria, Irak dan Iran. Di bibir sungai mereka terang. Sedang waktu itu mereka sama sekali belum memiliki armada ataupun perahu. Kavaleri Romawi yang berada di seberang, menurut perhitungan mereka pasukan Muslim akan lolos sampai kemudian seorang tentara muslim yang semenjak tadi berdiri di pinggir sungai menurunkan kudanya ke sungai seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ia menceburkan kudanya dan kuda itu pun berdiri di atas permukaan air terus berlari menyeberang pasukan yang lain lantas mengikutinya mengucap bismillah dan kuda-kuda mereka berlari di atas sungai itu Sementara Romawi yang melihat kejadian itu terlolong-lolong, Dewan, Dewan, gila, gila, ucap mereka. Sejurus kemudian kavaleri Romawi lari ketakutan. Di dalam penyerbuan ini pasukan Muslim tidak kehilangan sedikit harta pun, melainkan salah satu pasukan yang kehilangan satu gelas tergantung di belakang. Hanya itu, tapi pasukan Muslim mendapat rampasan yang berlimpah. Ia pasukan itu berkata Siapakah zat yang telah mengganti logam kuning dengan logam putih logam yang lebih baik wallahu taala semoga bermanfaat